Serta klik tombol notifikasinya agar channel ini terus berkembang Untuk memberikan informasi-informasi bahagia Kabar terbaik seputar idola kesayangan lain Lesti dan Ritki Bilar Untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini Ada sebuah kabar yang tentunya membuat kita bahagia banget ya Perhatikan ini adalah postingan foto momen ketika syuting model video klip Lesti Kejora single terbarunya Kita merasa bahagia saat melihat kebersamaan dari Lesti dan Rizky Billar. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dan rumah tangga mereka langgeng dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Postingan ini pun dari kembali oleh akun sendal putih underscore Bilar Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Apakah ini percintaan antara sutradara dan artis Pemeran utamanya Judul FTV apa yang pas kira-kira Katanya itu persahabat ya Ini luar biasa banget Judul FTV apa Yang pas kira-kira untuk Les dan Rizky Billar? Perhatikan di kolom komentar Banyak tanggapan yang diberikan Dari para sahabat Yakni dari akun Ria Ari Ana mengatakan Judulnya Talanku adalah mantan pacarku yang menjadi istriku. Ini cute banget ya tanggapan komentarnya Masya Allah. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Lina novel 16 Tolong bilang sama sutradaranya, tolong kerja yang profesional ya. Jangan sampai cinlok sama artisnya. Artisnya udah punya suami, udah punya baby juga. Suaminya sih nggak posesif, cuman cemburuan goa ternyata ya. Ini cute banget, masya Allah. Mudah-mudahan selalu banyak doa, dukungan, support yang terbaik dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Billar. kabar berikutnya masih diunggahan akun Instagram yang sama. Ini tentunya kebahagiaan dan kebanggaan banget untuk kita semua tidak perlu koar-koar ke sana ke sini Reski Pilar tentunya sudah membuktikan kepada kita semua bahwa Rizky Pilar adalah orang yang sangat luar biasa tiba-tiba sudah di desa saja nih tanda tangani kontrak proyek terbaru bersama Rudi Salim wow ini luar biasa kebanggaan kita semua mudah-mudahan segala urusannya selalu diperlancar dipermudah amin kita lihat juga ada sebuah kalimat yang luar biasa ditulis lewat kalimat caption. Masya Allah, sukses selalu pokoknya untuk leslar. Kok tiba-tiba bangga aja gitu? Gak perlu keluar keluar dah dilah aja. Apapun itu yang jelas, pasti berita baik. Ini kebanggaan dan kebahagiaan untuk kita semua. Mudah-mudahan, tentunya doa selalu. Diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai mereka berdua Amin Dan kita lihat juga di postingan ini Tentunya banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan salah satunya Dari akun Aviva -score, Dia mengatakan Diam-diam udah deal aja Bapak ini tampar hatersmu Dengan kesuksesanmu Pak. We proud of you Wow Inilah yang tentunya menjadi kebanggaan kita semua Menutup mulut-mulut haters Dengan kesuksesan Prestasi karya-karya terbaik yang tentunya disuguhkan oleh Lesti maupun Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga, ini ada sebuah special moment yang syuting bareng Rudy Salim Wow, ini luar biasa banget ya Tentunya kebahagiaan yang kita rasakan Kebahagiaan yang tentunya kita dapatkan dari idola kesayangan kita Dan henti doa terbaik kita berikan kepada idola kesayangan kita Kita lihat juga ke momen berikutnya setelah syuting bareng Rudi Salim, kakak Rizky Pilar lanjut bersahabat ya kerja nih sampai tengah malam pun. Kakak Pilar tentunya tetap semangat mengunggah sebuah postingan foto bersahabat ya sedang di ruang editor. Perhatikan di sebuah kalimat, jam segini masih berkutat di ruang editor dulu demi hasil model video klip yang terbaik buat istri dan anak. Wow, buat istri dan anak, kakak Rizky Bilar tetap semangat. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan, hasilnya bisa tentunya membalas kerja kerasnya persahabat. Mudah-mudahan booming dan trending untuk single terbaru dari dedek Lesti Kejora. Amin. Postingan ini pun di repost kembali oleh akun Lesti Bilar Team. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. Masya Allah, Papa Bilar, semoga model video klipnya trending satu YouTube. Insya Allah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pasti Bunda Les dan Abang L bangga banget sama Papa Bilar, bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Wow, Masya Allah banget. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya kita semalam mendapatkan info penting nih untuk kita semua yang bertanya-tanya soal tempat acara launching BBL persahabat ya ini ada waro woro fix acara ada di dua tempat persahabat ya ini tentunya info dari polisi leslar yang mendapatkan info langsung dari kak Melan kak Mela ini persahabat ya salah satu kru Indosiar dan SCTV perhatikan persahabat ya di percakapan pesan ini ini berarti acara di studio ya kak, gak sabar banget, apakah BBL juga ikut ke studio kak? Akan ada dua tempat ya, ditonton jangan lupa. Kata Melan, Pak Sabat ya, akan ada dua tempat ditonton jangan sampai lupa, kita sebagai fans sejati harus tentunya dukung support apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Selanjutnya juga ada ugat spesial banget ya dari Rudy Salim. Rudy Salim mengugat sebuah postingan 7 jam yang lalu foto kebersamaan dengan Rizky pilar saat tanda tangan kontrak. Kita surfok dengan kalimat yang diposting oleh Rudy Salim. Nyontek ulangan Rizky Bilar katanya tuh Masya Allah cute banget ya. Ada-ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia. Mudah-mudahan proyek apapun itu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Keunggahan berikutnya ini adalah kabar terbaru vitamin bahagia yang kita dapatkan dari Bang Adlin Yang tentunya baru saja mengunggah sebuah postingan video Kakak Bilar tentunya saat ini masih saja tentunya belum tidur persahabat ya Demi mendapatkan hasil yang terbaik saat ini kakak Bilar sedang sarapan pagi persahabat ya Masya Allah pekerja keras banget mudah-mudahan hasilnya memuaskan dan tentu kita sebagai fans sejati harus tetap dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya juga adalah Instagram dari Pak Ferry Fernandes. Ini luar biasa banget ya semangatnya. Membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada idola kesayangan kita. Wow, luar biasa banget. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan informasi dan kabar terbaru.